Baiklah persahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya ada cover spesial banget persahabat ya Ini momen bahagia haru pastinya kita dapatkan di vlognya Airfan Hakim bersama Dede Lesti Kejorani persahabat ya Wawancara langsung Airfan kepada Lesti sebelum melaksanakan acara lamaran ini tentunya Penuh haru bahagia persahabat ya, yang kita dapatkan ada salah satunya tentunya Dedek Lesti menyampaikan yang tentunya belum kita ketahui Ternyata Lesti Kejora selalu temani Rizky Billar hampir setiap hari Tentunya temani syuting bersahabat ya Jadi tentunya untuk semua orang netizen yang selalu pada ngarang Bahwa Rizky Billar selalu mendekati cewek-cewek di loksud Ini buktinya Dedek Lesti tentunya setiap hari menemani Rizky Bilar syuting dan tahu sifat Rizky Bilar yang sebenarnya. postingan tersebut telah di-post oleh akun Instagram HPR Kota Sultan yang mana tentu sebuah kalimat caption juga yang dituliskan yang pada ngarang cerita masih punya urat malungga tanpa dijelaskan dede tahu cerita sebenarnya dong kan tiap hari nemenin. tuh part sahabat ya yang pada ngarang cerita bahwa Rizky Bilar Selalu deket-deket cewek di lokasi syuting ini ada penjelasan langsung dari calon istrinya, yang mana tentunya Rizky Billar adalah seorang yang bertanggung jawab persahabatnya. Dedek Lesti langsungnya mengucapkan dan tentunya Dedek Lesti yang hampir setiap hari temani Rizky Billar syuting. Momen selanjutnya persahabat ini luar biasa juga nih kita dapatkan, tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan. Ketika Irfan mengatakan kok sekarang gak pernah suap-suapan lagi Dengan cepat Leslie Kejora menjawab Nih persahabat ya si kakak yang suapin dedek sekarang So sweet banget persahabat ya Sekarang ternyata abang Rizky Bilar yang selalu suapin dedek Leslie Kejora Aduh makin gak sabar tuh melihat mereka bersama menjalin tentunya rumah tangga yang bahagia persahabat ya Doakan yang terbaik untuk Leslie dan Rizky Bilar Kemudian selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada momen yang sangat penting dan tentunya momen haru bahagia juga yang kita dapatkan dalam vlognya Irfan. Ketika tentunya Lesti Kejora menyampaikan bahwa Rizky Billar selalu menanyakan mahar yang akan diberikan kepada Dede Lesti. tetapi Dede Lesti tidak ingin membebankan kepada Rizky Billar sahabat ya, tentunya kewajiban dari seorang wanita. Ia meminta mahal tetapi Rizky Pilar tentunya memberikannya lebih dari yang dedek minta para yang luar biasa. Dan tentunya air panah langsung tercengang mendengar nominal yang diberikan dari Rizky Pilar kepada dedek Lesti kejora Postingan tersebut terdiri oleh akun Instagram Leslar lovatics Ada kalimat caption yang panjang sekali dituliskan. Nah loh, uang maharnya dedek dari abang sampai berkali-kali buat A-Irfan ah, ngucap Masya Allah, gue merinding diskusi <laughs> Sumpah terharu coy, dedek sebenarnya gak mau matok berapa Tapi emang kewajiban wanita Buat minta mahar, dedek minta cuma berapa Eh dikasihnya lebih dari itu Masya Allah, lancar-lancar ya bang Rizky Tentunya untuk rezekinya Luar biasa, tulus banget nih mahar Rizky Bilar Menghargai pasangannya tuh, para sahabat ya Dalam vlog tersebut kita mendapatkan Tentunya kebahagiaan Dari apa yang dijelaskan Oleh dedek Lesti Sebelum acara lamaran tiba para sahabat, ya. Doakan yang terbaik mudah-mudahan Pasangan idola kita ini selalu diberikan Kelancaran, kebahagiaan Dalam berumah tangga amin Yorobal alamin kita masih menunggu kejutan selanjutnya, para sahabat mudah-mudahan kita mendapatkan cedukan vitamin tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian, para sahabat mengenai informasi tersebut silakan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.